Bismillahirrahmanirrahim Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian Kecuali salah satu alasannya Pengen menghapuskan dosa Iza surat zunubul abdi Walam yakun lahu min amalin Liukaffiraha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 itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. Mayyuridillah ubhihi min hadis bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. Mayyuridillah Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan?